Di coba mikrofonnya, salam salam salam, assalamualaikum. Coba coba coba, di coba mikrofonnya, cat satu dua. Kelas lima Lima Al-Halim Lima Al-Halim Marilah Kita semua bersolawat Bersama kami Dari kelas lima Lima Al-Halim Lima Al-Halim Agar kita semua dapat syafaat syafaat dari Rasulullah Allah